Ten of sword, ataupun 10 pedang. Secara umumnya, 10 of sword itu diartikan mendapatkan pengkhianatan yang dimana akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan di sini menggambarkan, kesehatan seorang Pisces akan mengalami sedikit penurunan di bulan April tahun 2022, yang dimana sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan pengkhianatan dari orang sekitar, orang terdekat, orang yang disayang, yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Dan untuk sumber energinya adalah, King, Opsor, secara umumnya, King itu diartikan orang-orang di sekitar, orang terdekat, orang yang disayang, dan orang yang dipercaya. Dan di sini menggambarkan, seorang bisnis akan mendapatkan pengkhianatan dari orang yang ia sayang, orang yang ia percaya dalam kehidupan yang akan berdampak negatif kepada kesehatan. Sehingga di sini disarankan kepada seorang bisnis jagalah, dan lihatlah baik-baik orang yang dipercaya, sehingga di sini akan mampu mengantisipasi pengkhianatan yang akan diterima. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah, The World. Secara umumnya work, itu diartikan kesempatan kedua mendapat kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua. Dan jika kartu doang kita gabungkan dengan kesehatan seorang Pisces, di sini menggambarkan sosok seorang Pisces mendapatkan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan lain untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dengan mengantisipasi pengkhianatan yang ia terima dari orang sekitar, orang yang dipercayai, orang yang ia sayang. Yang dimana juga di sini kesempatan kedua didapatkan oleh seorang Pisces untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, yang didukung, disupport oleh orang-orang sekitar, bisnis sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah four Open Tangle, ataupun 4 koin Secara umumnya, four Open Tangle itu diartikan keseimbangan zona nyaman, dan zona yang terbaik. Dan di sini menggambarkan, keuangan seorang bisnis di bulan April tahun 2022, berada dalam zona nyaman, zona keseimbangan, yang di mana di sini juga digambarkan, seorang bisnis mempunyai tiga usaha, 3 peluang, yang dimana dua koin itu merupakan setiap langkah yang dilakukan oleh seorang PCS untuk mendapatkan income. Yang dimana akan membuat keuangan lebih bagus. Satu koin itu dengan kegaman kerjaan yang ada saat ini fokuslah yang dimana akan mampu membuat keuangan lebih bagus lagi. Dan satu koin berada di kepala itu menggambarkan sebuah ide pokok ataupun usaha sendiri akan diwujudkan dan dilakukan. Yang dimana disini akan berhasil maksimal dan mampu membuat finansial jauh lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Pisces, seseorang yang berada di sekitar Pisces sendiri, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Pisces berada dalam zona nyaman zona keseimbangan, yang di mana di sini, sosok seorang wanita merupakan pasangan Pisces selalu mendukung mensupport seorang Pisces. Untuk melakukan pekerjaan yang ada saat ini yang akan mampu mendongkrak keuangan, kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi Dan sosok orang terdekat, sosok saudara, sosok pasangan selalu mendukung seorang bisnis untuk menjalankan sebuah usaha Yang dimana usaha tersebut berasal dari ide gagasan bisnis sendiri yang akan mampu membuat finansial jauh lebih bagus lagi Dan di sini doa orang terdekat, doa seorang pasangan, doa se keluarga akan selalu mengiringi langkah seorang bisnis untuk mewujudkan keuangan yang semakin meningkat lagi dan jika kartu doa kita gabungkan dengan keuangan seorang Pisces di sini menggambarkan, sosok seorang Pisces mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan lain, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan keuangan di bulan April tahun 2022, yang selalu didukung, didoakan, dimotivasi oleh pasangan, saudara, keluarga, yang dimana juga di sini seorang Pisces akan mampu membuat sebuah usaha, yang dimana usaha tersebut berasal dari ide gagasan pikiran seorang Pisces sendiri, dan untuk kartu, kartu pekerjaannya adalah. Five of One ataupun 5 tongkat. Secara umumnya, Five of One itu diartikan kerjasama dengan orang lain, berpartner dengan orang lain yang di mana akan terjadi pekerjaan, yang dimana juga di sini tidak akan bernampak negatif kepada karir. Dan di sini menggambarkan, ada pekerjaan seorang Pisces akan mengalami peningkatan di bulan April tahun 2022, yang dimana di sini mencolok kepada sebuah usaha, sebuah pekerjaan yang dilakukan, yang dibuat oleh seorang Pisces yang mampu meningkat, di bulan April tahun 2022 dengan mempercayakan kepada orang-orang sekitar akan mendapatkan pengkhianatan yang dimana akan berdampak negatif kepada kesehatan terutama dalam beban pikiran. Namun di sini seorang pesis selalu didukung, disupport, dimotivasi serta diberikan masukan oleh pasangan keluarga yang dimana di sini sebuah pengkhianatan akan bisa diantisipasi yang akan berdampak positif kepada kehidupannya sendiri. Di sini juga digambarkan seorang bisnis akan mendapatkan banyak-banyak banyak tawaran pekerjaan yang akan mampu membuatkan keuangan kehidupan pekerjaan jauh lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang bisnis akan menjalankan sebuah pekerjaan inti, pekerjaan sampingan yang dimana di sini mampu membuat kehidupan semakin bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang lebih tua dari bisnis sendiri. Dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang Pisces akan mengalami peningkatan di bulan April tahun 2022, yang di mana di sini seorang Pisces akan belajar dari orang yang lebih pengalaman dalam meniti karir untuk menghilangkan, untuk mengantisipasi pengkhianatan yang diterima, yang akan berdampak positif kepada dirinya sendiri. Serta di sini seorang Pisces akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, yang di mana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang sekitar, orang yang lebih tua yang akan mampu membuat kehidupan karir jauh lebih meningkat lagi. Serta di sini berkat doa bimbingan dari orang sekitar, berkat doa dan bimbingan dari orang yang lebih pengalaman seorang Pisces mampu menjalani pekerjaan inti dan pekerjaan sampingan yang akan mampu membuat kehidupan karir keuangan finansial jauh lebih meningkat lagi. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu kar pekerjaan seorang Pisces, di sini menggambarkan sosok seorang Pisces mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan karir di bulan April tahun 2022, yang dimana di sini terdapat tiga prediksi, yaitu: Menjalankan pekerjaan sampingan pekerjaan inti, mendapatkan banyak-banyak banyak tawaran pekerjaan, serta membuka usaha miliknya sendiri yang selalu disupport, dimotivasi, diberikan masukan oleh orang sekitar dan orang yang lebih pengalaman dari diri sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupannya. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Two of Cup ataupun dua piala Secara umumnya Two of Cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen dan di sini menggambarkan kepada seorang bisnis yang sedang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen di bulan April tahun 2022 di mana melangkahkan kaki untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya yang dimana mana tujuannya untuk pernikahan yang akan mampu membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan di sini seorang bisnis yang sudah berpasangan memiliki komitmen bersama pasangan untuk berjanji setia yang di mana juga di sini di bulan April tahun 2022 seorang bisnis yang berpasangan akan mendapatkan keturunan yang membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah King of Pentacle Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan Seseorang yang sudah matang pikirannya Seseorang yang usianya di atas bisnis Seseorang yang dekat dengan bisnis sendiri Dan di sini menggambarkan Sosok seorang bisnis yang sedang single akan bertemu pasangan Dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius Yang selalu didukung, didoakan oleh orang tua bisnis Serta orang tua pasangan bisnis sendiri Dan di sini seorang bisnis akan mendapatkan keturunan Dengan doa dari seorang orang tua yang akan mampu membuat hubungan asmara jauh lebih bagus lagi dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Pisces sini menggambarkan, sosok seorang Pisces mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan asmara yang dimana hubungan asmaranya akan jauh lebih meningkat lagi, yang selalu diduakan oleh orang tua Pisces dan orang tua pasangan, serta di seorang Pisces akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosok orang tua di bulan April tahun 2022. Dan untuk angka keberuntungan seorang Pisces itu berada di angka 10, 14, 45, 52, dan 29.